Seorang pengendara sepeda motor nekat melakukan pelicihan seksual terhadap seorang ibu rumah tangga atau IRT di jalanan. Tepatnya di Gang Cemara, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria menggunakan sepeda motor menyalip dan menghadang korban saat hendak pulang ke rumah yang juga menggunakan motor. Setelah melakukan kejahatan seksual, pelaku langsung melarikan diri. Sedangkan korban ibu rumah tangga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya. Setelah menerima keterangan korban dan memeriksa rekaman CCTV, polisi kemudian mendatangi lokasi untuk penyelidikan guna mengejar pelaku. Ini dari masyarakat yang melaporkan kepada kita tentang adanya dugaan, dugaan kerecehan ya, terhadap seorang perempuan. Untuk pelakunya saat ini masih kita lakukan penyelidikan, untuk korban akan kita minta keterangan. Sejauh ini polisi belum mengetahui identitas pelaku, dan korban berinisial AL juga tidak mengenali pelaku. Namun polisi akan memeriksa nomor plat kendaraan yang digunakan pelaku untuk memulai penyelidikan.